kuliner kembali lagi dengan channel Ulam Resto. Kali ini kami akan membagikan resep andalan Ulam Bagi yang baru mengenal channel ini, channel like, comment dan subscribe ya. tombol kalian kalian dengan saya kasih minyaknya dengan air panas. Ini panas, raja nah ini ini, ini. dan itu sama bumbu ini coklat itu sudah matang ada langsung presi orang enak hilang permakan usia kayaknya oh. 10 oh, mie oh, no mie, saus tiram, dan masa ini kan ya, mantap mantap kita oh, kaya ini kayak kentalan ini, ini. ini api banget, oh, ya banget tuh terakhir